Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, di manapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel youtube Diva TV Yang akan mengabarkan informasi terbaru seputar idola kesayangan, Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya para sahabat dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Menemani santai malam kalian saat ini, Bang Mimin akan memberikan vitamin dan tentu kebar terbaru seputar idola kesayangan kita. Kita awali dengan karo spesial dari Bang Ariel ya, di laman akun Instagram Bang Ariel. Kita lihat mengunggah sebuah postingan momen di rizky bilar tampil di acara konser raya 27 Desember ini luar biasa banget ya masya Allah Bangganya kepada idola kesayangan mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan amin di postingan ini juga bang Aril menuliskan sebuah kalimat caption Bismillah. Alhamdulillah, lancar selalu malam ini Terima kasih yang sudah menonton Kalian semua luar biasa Wow, Masya Allah banget ya Dan Alhamdulillah Untuk acara malam ini diberikan kemudahan Dan diberikan kelancaran. tentunya Mudah-mudahan juga Idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan dan di postingan ini juga banyak sekali tanggapan komentar yang sangat positif Salah satunya dari akun Rizna6945 Puas lihatnya Alhamdulillah terobati dengan suara merdu Bunda L Dan melihat mereka bertiga Alhamdulillah ya tentunya fans sudah puas banget melihat penampilan Lesti Rizky Bilar Masya Allah mudah-mudahan selalu banyak doa dan dukungan support yang terbaik dari orang-orang yang tulus Mencintai hidalah kita Berikutnya perhatikan juga Ada sebuah postingan Ini luar biasa banget ya Yang diunggah oleh akun al ID. Alhamdulillah Tentu mengirim Karangan bunga Ini ucapan selamat untuk Indosiar Yang sedang berulang tahun Ulang tahun yang ke-27 Ucapan Leslar Lovers World. Untuk Indosiar Wow makin bangga banget ya Dan kita lihat juga sebuah kalimat tentunya posting oleh L2W.id Selamat ulang tahun Indosiar L2W mengucapkan Semoga selalu menjadi televisi Yang senantiasa mengusung Kebudayaan asli Indonesia Yaitu dangdut is the music of my country Wow insya Allah banget ya Mudah-mudahan saja Indosiar selalu menjadi televisi yang Menyuguhkan budaya-budaya Indonesia ini luar biasa banget ya Alhamdulillah tentunya mudah-mudahan selalu sukses dan jaya selalu dan untuk kabar berikutnya juga perhatikan ini ada momen spesial ketika di acara konser Rai 27 ya kakak Bilar dialah abang Ellen. ini bertemu dengan Rudi Salim wow masalah banget ya momen spesial ini yang tentu membuat kita semakin bangga dan bahagia tentu kita suka banget kalau melihat Kakak Bilar, dedek les kumpul dengan orang-orang yang sukses ya Masya Allah tentunya mudah-mudahan saja Kejutan-kejutan selalu diberikan oleh idola kita untuk tentunya warga Konoha Wah wow, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan dolar juga untuk kita semua Kesuksesan dari mereka bersahabat ya Yuk kita aminkan doa-doa baik Mudah-mudahan tentunya banyak dukungan juga dari orang-orang yang tulus Dan di sini tentunya persahabat ya juga kembali postingan tersebut oleh akun sendal putih bilar. Ada kalimat khusus yang dituliskan, suka aja kalau lihat kakak, dedek kumpul sama orang-orang sukses. Semoga suksesnya nular ke Leslar, amin. Yuk, masya Allah banget ya, kita aminkan doa baiknya. Tentu banyak sekali tanggapan juga yang diberikan dari akun Instagram Alufi Family 24 mengatakan Crazy Rich crickle, Leslar semua, masya Allah, amin. Yuk, masya Allah banget ya. Bayang sekali doa-doa tentunya tulus diberikan mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan amin dan kita lihat juga ke berikutnya ini ada momen spesial cidukan kan vitamin bahagia yang kita dapatkan wow ternyata itu adalah kita itu sudah pulang dari studiannya siar masa masya allah apakah kamu lihatnya Dora katanya tuh yang gendong BBL itu eningnya persahabat jadi lesti tidak gendong BBL BBL digendong oleh Mamah Kijora. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Yang diunggah oleh akun di TNT Amstor Ilal Kejora Ini memposting sebuah kalimat komentar Dari salah satu yang tentunya luar biasa banget Persahabatnya dari akun Firsyah35 Perhatikan di sebuah kalimat komentarnya Rizky Bilar, gue tahu banget dia Gue dulu sering syuting bareng sama dia dia orang soleh, malah gue waktu ketemu dia beres sholat Gue tahu sejarahnya, wow, Masya Allah banget ya Di sini tertulis sebuah kalimat kalian juga yang dituliskan Tadi siang sempat nemu komen ini, Masya Allah intinya Biarkan orang yang mengenalmu yang menjelaskan bagaimana dirimu Karena orang yang mengenal atau orang yang pernah bertemu denganmu lebih tahu bagaimana dari Tuh simak baik-baik, dipahami, persepet, ya tidak perlu Kakak Rizky Bilar sendiri yang mengungkapkan karena tentu yang melihat Kakak Bilar salah langsung itu tahu gimana sifat asli dari Rizky Bilar ini. Salah satu bukti yang membuktikan bahwa Kakak Bilar itu adalah orang baik, masya Allah banget ya, dan kita lihat juga kabar berikutnya. Ini mengejutkan kita semua. Ini ada unggahan dari ig nya Dr. Nana, persahabat ya Dr. Nana mengunggah sebuah kalimat Kalimat ini mengenai BBL, persahabat ya Tentu ini dari haters, netizen yang penuh kurang kerjaan, persahabat ya Perhatikan kalimat yang tentu diunggah oleh Dr. Nana Saya tidak pernah memberikan keterangan apapun perihal Usia, kandungan, dan taksiran bayinya L sebelum maupun sesudah lahir hanya menyatakan bayinya prematur jadi hati-hati bagi yang sudah mau fitnah dan menebar hal-hal yang negatif think positive please kesabaran ada batasnya be careful and nice Oke, okay, semoga kita semua selalu sehat jiwa dan raga itulah kalimat yang diposting oleh Dr. Nana di laman akun Instagram pribadinya mengenai baby L bersahabat dia ternyata ada yang mau fitnah dokter Nana nih. Ini adalah haters yang tidak menyukai Leslar Mudah-mudahan fans sendiri harus menjadi garis terdepan. Tentu tetap kompak mendukung yang terbaik sahabat ya. Ini netizen kurang kerjaan, mau fitnah dokter Nana sahabat ya tentu di sini langsung dokter Nana membuat statement karena dokter Nana itu tidak pernah memberikan keterangan apapun perihal usia kandungan dan taksiran bayinya persahabat ya. mudah-mudahan tentunya netizen haters selalu mendapat hidayah dan bisa bertobat jangan selalu memfitnah orang-orang persahabat ya karena kesabaran orang pasti ada batasnya itu tentu yang disampaikan oleh dokter Nana.